Harus bang makan di andri nasinya jagung miru ribu bin pikiran bingung apa daya badanku terkurung gawang lagu ini Hidup ibu menyimpan diri Jangan sampai kawan mengalami Badan hidup terasa mati Belah di penjara zaman berang masih gemuk pulang tinggal tulangmu karena gurja si cara bagai dua muda ikut kerjaan. Oh iya. Ya ya, Ini Bangun pagi makan nasi sagu tidur di apa daya badanku derguru terobeh pagi harus bang makan di Antrinas tinasaku, wait, ni dubli bumi nyisari. Apa daya badanku tergurung terima kasih. Apa apa